Guys, ya halo, what's up guys? Balik lagi bersama gue, film kita hari ini bakalan lanjutin lagi main Ori and the Will of the Wisps. Di episode yang kemarin kita akhirnya bertemu dengan orang ini, atau yang harusnya gue sebut sebagai monyet ini. Jangan melihat, jangan meremehkan penampilannya guys. Gini-gini dia itu weapon master. Gini-gini <laughs> dia itu weapon master guys. Jadi jangan kalian remehkan. Ya, di episode sebelumnya kita emang lebih karah arah muter-muter sana sini, nyari... nyari... ya nyari apa sih namanya? Nyari-nyari jalan, gitu kan? Karena kalau seandainya kita nge di bagian kemarin kita ini nggak bisa jalan ke sini, dan sekarang kita udah menemukan cahaya, oke okay, guys? Kemarin itu kita udah ada di hutan-hutan gelap terus-terusan dan akhirnya kita keluar melihat cahaya, uh fancy... Dan ya guys kemarin juga kita sempat ngeliat shriek alias burung legenda itu ngelewatin ke arah belakang itu yang gue sebenarnya nggak tahu ada apa di situ dari ya guys kita sekarang bakalan masuk ke chapter keempat Hai lama banget sih sini gamenya sebelum kita masuk ke gamenya aku mau nyetin dulu buat kalian yang belum like dan share like dan share dulu Jangan lupa juga buat subscribe supaya kalian dapat notifikasi ketika gue upload video baru. Oke, so, guys, tanpa basa-basi lagi, let's get into the game. Uh, Kemarin itu kita udah talk to over jadi kayak gitu gak perlu talk lagi atau perlu gak sih? Uh, interested in improving your skill? Gue mau ambil apa ya? Ngomong-ngomong, gue punya orb sih berapa? Orb. 600 drops attack with spirit smash creates shockwave not enough spirit light spirit light gue ada 457 G, masa gue kurang suka yang uses energy jadi kita tinggal dulu stay sharp, nanti kita bakalan beli yang satunya lagi ya sebelum itu gue pengen pakai dulu yang spirit smash ini supaya kita bisa pakai di eh uh pakai hammer deh pum that looks cool coba kita cobain ya ada ada yang bisa kita hantam gak nih Aduh. pergi kamu Uh, damage gede coy. Damage gede coy. Mantap. Seperti kita bisa turn out sini ya, guys. No. Ah, ini yang mesti dihancurin rupanya ya. <tuk> Kalau itu tuh Spirit Master ternyata pakai hammer. Air racun dong. kira ada apaan di situ. Let's go. Apa ini? Oh itu buat bounce, oke okay, siap ah, siap Terus ceritanya ada gini nih, fungsinya buat apa ya ampun Oke okay. <gasps> Hampir gue jatuh, ya jatuh beneran -bener. Oh enggak enggak enggak, enggak jadi, jadi mati Terus ceritanya gue mau ke sononya bagaimana dong Oh ini bisa di, oh kita bisa berdiri di sini rupanya Oke okay, sip Toing Toing Nice ini coba gue godong atau ini banyak waktu sih. Iya. Lah dia mati kena racun sendiri dong bodoh. Iya. Oh gitu rupanya cara ya. Gue nggak tahu itu bener atau ga. Pokoknya gue dapat cell self ya By the way, kalau menurut map tuh di sini kita oh udah nggak bisa lewat ke atas ya. Jadi kita tinggal balik kayak ke sini. Hai. Jangan kena dulu. Hai. Let's go. Nempel dong kita langsung ke atas. Gak kena dong. The Inkwater Shrine. Rumor investigated. Inkwater Shrine itu sini ya berarti ya. Terus gue harus ke... lurus lagi ya. Di sini tuh ada jalan, tapi gue belum coba cek ke sana ya. Apa nih tadi? E to enter... e to initiate the combat shrine. Combat shrine itu seperti kit. Dimana kita cuma latihan combo gak sih? Oh ini ya bener. Aduh. Ayo, yo, yo, yo, yo, yo sini kamu. oke, oh, kayak, kayak gitu cara gua nyerangnya. Ya. Gue nunggu dia ngehantem tanah dulu baru kita hajar. Nice. Ada satu lagi, kumbang badak bukan, Oh bukan. Aduh, banyak banget dah, sumpah. Sini nih, serang gua. Come on. Nah Ah, hajarat. Nah, sip. Boom. Ada lagi di situ. Uh, kumbang api dong. Aduh. Oh, dia ngeluarin. Calon-calon mati nih gue bener-bener Uh, <laughs> kena hammer ya. Apa ini? Shard slot upgrade. You can now equip more shards at once. Find more shard slot upgrade so equip even more shards. Nice. Jadi bisa gue equip satu lagi resilience tadi udah gue pakai, Sticky udah sekarang life patent. nice one. Jadi combat trial itu udah biar biar dapat itu ya, oke okay, nice. Ya sip. Nah gitu dong. Terus ceritanya gue mau kemana sih ini tuh? Ini kalau di atas sini udah nggak bisa. ya, Oh berarti kita emang mesti disuruh ke sebelah sana. Aduh ya elah Dapat hp dong. Nice. Sip, hp gue penuh. Ah mau ngapain lu ah? Minggir kamu ini kamu juga minggir, karena oke di atas sini ada sesuatu yang bisa dihancurkan nanti nice dihancurin misalnya Nah sip oke di sini kita nggak bisa naik dulu berarti kayaknya kita nyambungin di sini ya oh iya bener kan oh ini bisa dilompatin hold w to swing dan press space to perform a swing leap oh gitu iya nah dari sini nice boom mati dia langsung tak ccte gue mesti kemana oke okay. di sini kita udah lewatin kalau gue mau ngecek dulu sono ada apa Gak ada apa, -apa sepertinya <GASP> jatuh hampir iya nyampe Uh, nice. Let's go. Nah, sekarang kita balik ke tempat gelap lagi dan gue nggak tahu dari kenapa ada nyamuknya warna ungu coba. Ah, sini kamu. Oh, dua kali dinyerang ya. Siap, nice. Alamak. Nih, masih kagak kagak cancel deh. Oke, okay, sip. Tak nah, mati dia. Di bawah sini air, air racun jadi jangan masuk sono. Mari kita lihat di peta ya. Uh, di bawah situ sudah jalan. Ya di di petanya bilang di bawah situ ada jalan tapi kayaknya nggak bisa lewat situ sih. Apa ini? Hi, we make so where the little owl fell near the home we left behind. Silent woods, scary woods. Jadi si Moki ini ngelihat di mana burung hantu bernama Ku yang kita ini itu jatuh dia itu ada di tempat tinggal mereka yang mereka tinggalkan dulu yaitu hutan yang mengerikan nah, disinilah dia, si Ku itu, si itu jatuh gua gak tahu apakah sekarang kita bakal pake Ku karena kalau iya, gua gak suka banget bukan gak suka banget dalam arti gua males banget kehilangan ability yang udah gua punya dari sebelumnya nah, untungnya bulunya sih sampai sama dia tapi kayaknya dia disuruh nguber-nguber bulu dan gak ngerti lagi dah tuh oke okay. Kolok is kind. Kolok can help. Kolok bakalan mau ngebantu, tapi masa dia tadi dia gak ngebantu apa-apa sih sayangnya? Oh, akhirnya dia ngebantu sesuatu. Akhirnya, setelah sekian lama. Let's go, my friend. Nah, akhirnya ada jembatan buat naik atas sono dong. Kok si, itu apa namanya, si burung bernama Tok ada di sono ya? Let's go, my friend. I Tok. Tok to Tok. The Gaze of the Great Qualloc admits only the, the word. The, also the legend says, of course this isn't Qualloc, it's just a statue. Come to think of it, it doesn't have any eyes either. How it's supposed to gaze at anything? Some legend, bah. Okay, lah, gak penting berarti ngomong sama dia. Ini apa? Shift to grab and move objects. Oh, airnya turun, guys. Banjirnya surut. Gila, kalau seandainya kita punya alat kayak gini untuk ngilangin banjir oh, mah enak nah. kali ya. Funny, I could have sworn the water in the chamber was much higher or moment ago, that's how I is it now today. Everything changing and never the for the better. Dah. <laughs> Oke okay lah kalo begitu, kita lewat mana sih teman-teman? Ini ngomong-ngomong, -ngom, jembatannya tuh tadi naik ya, gara-gara si... itu naikkan sesuatu ya ngasih. sih? Ah, gua ngerti sekarang kenapa emang petanya di bawah ya. Kamu. Hai! Lol terus itu ceritain di atas gua tuh apa nih? Ya? Uh dia jatuh dong tiba-tiba. Let's go. Bentar deh, berarti gue bisa kesini nggak sekarang ya? Nah airnya udah nggak ada kan? Uh dapet power baru, itu absorb the light, nice one my bro. Uh, udah buar. Spirit arc. You've gained a new ability. Hold Q to assign it to. R and fire away. Arr, of course lah. What the heck? Apa tuh? Oh. Aduh. Nah, gitu. Nice. I see. Alah, siap. Allah. Ini apa? Boom. Oke okay lah, gue ngerti, gue ngerti. Berarti kita musim nembak ini dulu. Dia bakal muncul. Kita bakal lompat sini. Double jump. Asli siapun, ya aduh kena duri lagi. Nah, terus pertanyaan gue sekarang gue mesti ke lompat ke sonony. Oh ini nih nih ada sesuatu di sini. Nih. Hah? Ah nice, nice. Nah gila G game ini makin keren cuy Kalau gue tembak bisa kan nih? Dor, kena kamu. Sini kamu. Ih gak kena. Boom mati dia. Iya. Oke, okay, uh, cara buat nah, hajar ini gimana? Oh, bisa sambil Bisa sambil lompat rupanya Naik, nice, apa ini? Eye stone, this curious eye shape gem will fit nicely into a stone eye socket Buat apa itu? Gak tau Oke, okay, gua nggak tahu sekarang gue musik kemana Mari kita lihat maps Mana yang belum kita eksplorasi Yaitu di bagian tempatnya Tok Kayaknya ada sesuatu yang bakal kita buka nanti di tempatnya itu Karena kita sekarang udah punya panah ya nah ini gimana buka ya? iya ah gila gue gue emang pintar aja gue nggak tahu tuh buat apa tapi ya udahlah let's go Talk! tok tok pakatok apa ini oh itu tuh matanya si ini si apa namanya? si giant ini tadi kan dia tadi si tok itu sempat bilang kan gimana caranya si si guardian ini tuh bisa hidup dia aja nggak punya mata untuk ngeliat apa yang dilihat ya sekarang kita udah ngasih dia mata nice coloss hollow ini Eh uh, twilen oh the glowing stranger my customer speak with speak of with such oh tell me is it usual for your kind to fall from the sky i've met many curiosities on my travel after all of yes some fall some fly some prowl some slither But, our, but all our customers you see just customers who want spirit shards coba kita lihat few shards apa yang bisa kita lakukan di sini energy gain 100 vitality wing clip till one bonus swap swap maximum life and energy apa ini overcharge reduce energy cost by 50% and increase damage taken by Nggak, nggak mau triple jump jump twice mid air before landing nanti aja kita beli kok gitu ya Of course. Kalau gitu kita belum mau beli apa-apa dulu karena oh my god, hampir gua kena dong. Aduh. Berarti udah mulai ada jebak jebakan-jebakannya di sini ya. Kok oke, okay, bentar lagi gua mati nih bener-bener. Let's go. Oke, okay, jembatannya kebuka. Itu duri. Dan ya, ini duri, guys. What the heck is wrong with me? Oh, gua mesti naik dulu berarti ya. Bentar, ini tuh di bawah kayak ada mata gitu nggak sih? Tapi bisa gua apain gitu matanya? Gak bisa ya? Ini tuh sebenarnya buaya bukan sih? Kalau feeling gua tuh itu kayak semacam buaya deh. Oke. Okay. Bisa naik atas ini. Hai, kolok. Hai, kodok. Talk to the mocky. Your spirit. Yes, I have seen your ghost. No, it is true there is place where the ghost spirits learn and Play. Jadi kita bukan satu-satunya Apa? Satu-satunya spirit kah? I try to raise them once But I'm not so fast New spirit trials Tap to see the details Jauh amat Jauh amat Paling ujung-ujungnya kita musik sono juga Tapi gue nggak tahu gimana caranya Nah ini dia mau jatuh nih kan Hai Hai omabro Pung oh. Let's go there, then, apa ini? Shift to grab, ada apa ini yang terbuka? Airnya turun, nice. Nice, airnya turun guys, good one. Nah, ini kayak bisa kita ambil sesuatu gak sih? Aduh, ai, ai, ai, ai, gue lupa itu duri. Um, bentar deh. Kira-kira gimana cara kita naik sononya ya? Gak bisa apa kita naik ke sono, ya? Gak bisa seperti ini bentar uh, kayak ini jembatan bukan sih ah benar kan jembatan terus gua mesti ngapa ini eh nggak kena dong jatoh lah kamu ini apa lagi what did something happen Oh, gitu rupanya. Wait, tidak kena. Oh, gitu rupanya. Berarti itu agak-agak puzzle ya sebenarnya ya. Kalau gua turun ke sini misalnya, ini jalan kok, tenang aja. Oke, okay, nice, tetap HP. Oh, situ juga bisa kita iniin lagi ya. Kalau gue panah ini lo apa yang keluar. Wait, kamu mau ngapain ya? Oke Ini coba kita tembak, ada keluar apa disitu? Hmm. Ini apa? Uh, mungkin kita bisa menjatuhkan sesuatu atau naruh sesuatu di sini. Berarti ya, oh di situ ada batu. Di atas di situ atas ada batu. Gimana cara kesononya ya? Nyampe gak, nih? Cua, ya, hai si Nah, batu ya jatuh kan? Nice. Nah ini berarti sekarang kita tinggal dorong ke sono push it a little bit up, radar- radar naik dikit. Sekarang kita tembak ini. Nice. Ini bisa tembak nggak? Nah, woo, I'm smart. Oke, okay, sekarang kita tinggal dorong ke sini dan gue yakin pintu itu bakalan terbuka. Nah mantap jiwa I'm smart baby yo Sekarang ada apa di sini? Aduh mah elah Mati dia langsung Hah, Hah. Gak bisa ya Ini ada, ada jembatan kayak Oke okay. Masih aja dia ngeluarin jarumnya dia dong um, Oke okay. Ini makin ribet sih. Kayak. Jadi jadi game, -game puzzle sih. Gue suka. Nice. Oke. Okay. Tinggal turun di sono berarti. Sampai. Nice. Nah, ini apa? Oke, okay, airnya turun, guys. Good. Jadi kita capek-capek cuma biar si air beracunnya turun ya. Nice. Nice banget gak sih? Ini apa kalau gua turun ke bawah sini? Halo. Wih, kena. Nah, sini kamu Boom Meledak Nice He <gabung> Easy Boom Dia bakal nutup lagi kan? Ya, lo Bentar, ini gue di sini ada pandok-pandok pandok. Aduh Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, lezat, toh, soh, soh, Nice Nyampe akhirnya ya Apa ini Kebuka ya pintunya ya Nah Bener kan berarti emang kita disuruh naik Kita disuruh buka dulu Baru kita ke Ya elah. Jadi kita susah-susah tuh cuma kayak buat firasat gue nih Ujung-ujungnya kita cuma buat ngambil orb doang nih Ya gak sih Mampus lu, Apa enak lu ha? Ya Yih, nyampe oke, okay, nice, nice, nice, nice, nice. nice. Terus gunanya ini buat apa? Nah, ini bukan gue balik ke tempat awal, bukan sih? Oh, bentar, menurut map kita harus ke bawah ya, berarti ya. Benar, jalan ini ke bawah ada sesuatu, ah, cuma ada orbs doang. Ya, elah, capek-capek buat nyari orbs doang, Bapak. Injil kamu. Ini kita udah lewatin belum sih? Belum ya? Oke, yeah, di sini kita belum lewat, guys. Coba kita lewat dulu kalau gitu. Alamak, matinya dia. Aduh, aduh, aduh, duh duh duh duh duh duh duh duh What are you doing, fish? What are you doing, fish? What are you doing, fish? Ada ikan dong di bawah. Gue ceritanya harus kemana ini? Oke, okay, di sini kita lewat ada apa gak tahu? Uh. Tar, ceritanya tujuan kita ke atasnya itu buat apa ya? Gue gak tahu deh. Oke, okay, kalau gitu kita turun dulu. Di sini ada ini lagi, karena gue tidak percaya dengan yang namanya. Aduh, benar kan di bawah situ ada. Eh, mati gua. Bub. Alah. Hey, nice. Kita udah rekaman hampir 30 menit loh, coba buat gini doang, ampun. Capek deh. Nih apa? Coba kita ke bawah dulu ya. Di bawah sini ada apa? Uh, apa itu? Rumor lagi ya. Pasti. Press X, press E to activate the pedestal. Fungsinya apa? Challenge reward? Kok kita malah dapat challenge sih di sini? The Spirit Trials Rumor Investigated. Quest clear Sekarang kita bakalan lanjutin lagi ke bawah situ Bener-bener deh ini gue masih bingung mau Harus kemana loh ini dan dan ngapain Oh my god Kumbang badak dong Ya tuh mesti dibikin nabrak kan ya toh Capaian dulu gitu kan Nice Hai Weh Weh gak kena Weh gak kena weh Mati dia Sip kalau gue yang salah tadi, gue yang mati sih. <laughs> nah, akhirnya ada satu ini lagi, ya. Ada satu tuas lagi yang bisa kita lakukan, nggak tahu apa. Oh, buat buka pintu yang itu, sumpah jauh banget loh. Ini jauh banget loh, bener-bener loh. Jadi, kalau gue mau mana-mana, kan gampang. Oke, okay. sekarang kita udah bisa turun ke bawah sini. Ah, ada pohon lagi, guys. Absorb the light, yes. We got a new power, boys. Apa-apa ini? Dash! You've gained a new ability. Press control in order to dash ahead even in mid air. Gak pake energy Press CTRL after a double jump. Jadi supaya makin jauh ya? Oke okay lah. Double jump dulu. CTRL. Nice. Uh, gila bisa rolling di udara dong dia. Nih Kasih duri coba. Nah. Coba gue mau gitu dulu, ya. Iya, sampai nice, aduh, elah, ini juga satu sama aja. Nah, mana dia? Coba kita lihat di map dulu, ya. Kita harus kemana? Ini ngomong-ngomong, udah selesai di eksplorasi, semuanya udah. Berarti kita tinggal naik ke atas sini, guys. Let's go! Oh, berarti emang tujuannya begini, ya. Kita mesti kesini dulu, baru lompat sono nah kalau seandainya kita belum dapetin yang rolling tadi kayak kita nggak akan nyampe itu ke atas astaga oh iya kenapa kita nggak sini aja ya Ya nah nice aduh oke okay, berarti kita bisa lompat sana sebenarnya nice dapat apa ini gua nggak tahu Nah, talk to Lupo. Hiya, guys, akhirnya kita nyampe di Lupo, guys, setelah sekian capeknya menelusuri hutan di mana kita menemuk, harusnya menemukan Ku, tapi kita malah menemukan Lupo. Ya guys, gue nggak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Intinya sih, dari yang yang kita lakukan ya nyap capein diri itu cuma buat nyari si rakun ini doang gitu kan. Dan gue nggak tahu apa yang akan terjadi setelah kita ngobrol sama rakun ini. Saya guys, kita udah sampai 41% di Qualex Hollow. enggak tahu masih belum, masih ada map yang lain-lain selain Qualex Hollow atau enggak. just katanya ini game bakalan selesai dalam 8 jam. Jadi, jadi ya episode ini bakalan banyak. Saya guys, kalau kalian suka sama video kali jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching, happy gaming, and bye-bye.